Karena setiap orang punya kepribadiannya masing-masing, makanya kita bikin ODT Coffee. saya Ezra Brian Justin 920. Kebetulan saya lagi berkuliah di Singapura ambil IT. Dan ini termasuk saya hasil saya dan kakak-kakak saya. Auditik coffee itu terbentuk dari tiga bersaudara, kakak aku yang pertama, kakak aku yang kedua dan aku. Kakak aku yang pertama nama Sharon tuh dia suka banget specialty coffee namanya. Kakak aku yang kedua tuh suka tempat nongkrong yang pewek dan aku sendiri suka minuman manis. Kalau kita tiga itu dibentuk, ya jadi auditi Coffee itu adalah specialty coffee yang tepatnya pw banget. Dan kita bikin konsep work from cafe. Dan juga nge-serve minuman manis. Jadi bukan cuma orang untuk pencipta kopi doang, tapi orang-orang yang mungkin lagi asam lambung, orang gak bisa minum kopi, kita juga nge-serve minuman itu juga. Kalau untuk yang cabang uh, kelapa gading tuh kita di tahun 2021, November 28. Pertama tuh sebelum audit itu kita pilih nama The Daily Bread, tapi sesudah itu kita mikir lagi nih, oh kita mikirkan sekitar semua punya kepemimpinan masing-masing. Dan ini kan kenapa kita nggak bisa nembak semua market itu? Dimana orang-orang yang misalkan yang gak suka kopi pun bisa kesini, yang suka kopi pun bisa kesini, yang mau nongkrong-nongkrong pun juga bisa kesini. Kita kan melihatnya tuh gimana kita bikin tempat yang nyaman. Dan kalau based on color psychology itu membuat rasa tenang. Jadi emang kita kebanyakan di coklat dan warna-warna yang lebih kayak monokrom lah dimana ada putih dan pada saat kita masuk ke sini kita pakai warna itu dan kita lebih masuk ke dalam Scandinavian style dan Japanese style sedikit dan kita bikin furniture kita agak unik biar untuk meresapkan rasa anehnya itu kalau lihat di bawah itu kan kita ada railing yang ada cushionnya Melihat itu sebagai tempat yang comfy juga biar orang bisa sederan. Kalau untuk desain interiornya, kita tuh di sini kebetulan kita pakai seniman ruang. Mereka baik banget. Mereka award-winning interior design. Dan juga kalau untuk kontraktornya, kita pakai mezzanine group. Namanya Pak David. Dan kebetulan kita juga punya kontraktor sendiri yang kita selalu pakai di Kementerian Pariwisata. Itu namanya Pak Karno juga. Kita kan emang lebih menembak menengah ke atas. Dan mungkin orang pada bingung kenapa kita taruh di tempat yang sebelahnya pasar dan sebelahnya tuh neighborhood. Kita coba untuk menjual, kita untuk bikin survei, kita tanya-tanya orang pasar, kita tanya-tanya neighborhood juga. Untuk mereka oke okay nggak dengan konsep dimana work from cafe ini, di Kelapa Gading. Pada saat kita buka, saya melihat oportunitasnya. Kalau pasar dan neighborhood ada satu something yang sama, which is orang yang datang-datang terus. Dan disitu saya bisa nembak lah. Saya ingin punya konsep dimana orang datang-datang terus, saya bikin nyaman mereka dan mereka juga nyaman sama kita. Nah, untuk di Senopati, kita pilih Senopati untuk menembak market perkantoran. Orang kalau di kantor biasanya 9 to 5, jadi saya bisa nembak di 9 to 5-nya itu. Sebelum 9 to 5, mungkin orang mau fast breakfast or fast coffee gitu kan. Tapi dari base on market, kita selalu nembak orang yang emang stage ready di tempatnya mereka. Yang membedakan ODT dan coffee shop sejenis satu yang paling saya lihat ya. Jadi orang banyak tidur di sini di sofa saya, Which is Saya terima homey vibe-nya dari situlah. Kita banyakin colokan buat orang kerja. Mereka harus nyaman lah di sini. Dan saya juga ngajarin-ngajarin barista saya untuk menjadi friendly banget. Semua customer itu adalah temen mereka. Dan mereka harus bisa connect lah dengan customer gitu kan Dan kalau coffee kita sendiri, menurut saya semua coffee itu standar itu Either kalau kalibrasi mesin kopi di coffee shop itu enak atau enggak Kalibrasi saya itu bisa dibedakan soalnya memang kita lebih go for acidic taste-nya Berarti rasa asamnya tuh pasti bakal lebih mengejomblang Dan barisa-barisa saya emang mereka harus Lewatin intensif trainingnya dulu lah untuk menjadi barista yang tetap di sini. Gitu, even untuk part timer kami pun, kita juga ambil barista yang udah ada experience dalam F&B, at least gitu, sama coffee shop. Kalau untuk pengunjung sendiri, ya, although kita emang implementasikan work from cafe, kita juga mau mengimplementasikan privacy. Oke, okay, jadi kalau bisa lihat di sini, kan emang kita ada pembatas between, ya bisa dibilang room ini dan room itulah. Kita bikin itu biar mereka udah ngerasa ada rasa prevensinya dari orang lain. Kalau untuk material sharing table-nya kita tuh kita pakai kayu. Dan waktu itu seniman ruang sempat ngobrol dengan kita untuk memakai bahan sintetis. Ya itu sekali lagi biar emang lebih gampang dilap lah. Jadi kita pakai bahan ini dan warna ini tuh biar emang lebih nge in dengan Scandinavian style-nya juga sih. Jadi kita bikin emang semua desainnya tuh emang rounded dari apa duduknya, mejanya dan even yang kayu-kayu pun kebanyakan juga rounded design juga. Rencana Auditi Coffee ke depannya pastinya kita mau punya banyak cabang, tapi selain dari punya banyak cabang kita pastinya punya punya relasi dengan beberapa partner ke depan lain ya. Dan es kita nge-scale bisnis kita kita juga mau ...mengembangkan B2B bisnis kita, which is nge-supply juga untuk coffee shop-coffee shop lain. pastry kita, cakes kita, dan coffee beans kita juga. Kebetulan kita juga lagi nge-supply teh juga. Buat kalian yang emang mau mampir-mampir kalau -mampir di coffee, kita punya dua cabang. Ada di Yacruly Kapagading, Jalan Gading Putih 4, dan ada juga di Senopati 66. Kalau kalian juga interested nih dengan menu, soalnya kalau yang di Senopati kan juga ada makanannya. Interested dengan menu kita bisa langsung ke IG kita, ID Dan untuk detail info, kalian bisa langsung hubungi nomor di bawah ini. Oke, okay, kami tunggu ya everyone. Tolong mampir dan say hi to our barista. Bye.